Oke, guys, balik lagi bersama gue, Wirman, di channel gitar yang sekarang. Lagi-lagi ngomongin gitar, kenapa? Karena gue sekarang lagi mau main Wild Rift. Yo, i. jadi ini adalah game lama ya. sementara League of Legends itu game lama Wild Rift-nya yang game baru. Nah, dulu tuh emang kalau mungkin kalian ada beberapa yang udah tahu juga, gue dulu sempet jadi pro player League of Legends juga yang waktu di PC. Ya, itu terakhir di tahun 2017. Nah, sekarang muncul versi Mobile lah, gila. Gue sih langsung main ya. Cuman emang belum gua kontenin waktu dari pertama kali close beta gua dapat aksesnya by the way. Di situ gua main terus habis itu wah gila, masa-masa nostalgia kembali. <laughs> Dulu tuh gua role support ya dulu role gue support cuman karena di sini Walter itu gamenya baru perpindahan yang dari PC hero hero support atau masih sedikit jadi gue harus kayak main di role lain gitu gue sekarang lagi sering main mid banyak hero hero support yang gue tunggu banget kayak misalnya Trash gitu kan Trundle terus misalnya juga ada Nautilus Nike gitu gitu sih yang sebenarnya gue pengen banget ada ya cuman belum ada nah di sini gue baru level 19 terus juga tier gue masih silver 2 ya masih cupu lah masih jarang banget main belakangan ini doang sih gue baru sering main lagi di sini gue akan langsung main mode terenkat ya kita solo langsung aja fine match, gila. Nah kalau di sini tuh gue seringnya tuh pakai Zix, Oriana. Gue sebenarnya mau beli Z, mau pakai Z cuman aduh belum ada duitnya. Ayo eh, dapat dapet Langsung aja bilang Zix algo musuhnya Z lagi. Kalau musuhnya Z sebenarnya paling enak lawannya tuh Oriana biar kita tuh bantai-bantai dia waktu lagi farming. Langsung aja lah tak ada ragu nah di sini adalah pilihan item buildnya ya bisa kalian lihat juga tuh ya di sini ada ultimate mage ada scaling mage ini item recommended jadi uh, langsung aja dipilih terserah karena emang itemnya sebenarnya udah bener juga kalau mau di luar dari ini ya kalian bisa bikin sendiri juga di out waktu di menu tadi yang di awal nah di sini gue pilih yang scaling mage kenapa karena gue lagi mau incer yang ininya nih pakai zonya Anjir zonya namanya di sini ionian stasis anjir gue baru tahu kalau di game PC-nya namanya zone di sini nanti bikin infernalable sama antarkeable, kayak ngepatung gitu nggak bisa gerak, tapi nggak bisa di Z juga jadinya nanti. Oh kita tidak ada tag dan tidak ada top anjir ADC-nya tuh di sini ada AC sama Israel baik, ya mau Israel top. Nah buat kalian juga yang memang udah bisa download langsung aja download guys kita bisa main bareng atau ketemu nanti tiba-tiba gitu ya kan. Oke okay, gimana dimulai, langsung aja nih kita beli item, terus kita main Woy anjing Yang bener aja Waduh sini koneksi gua merah sih, gua dan gua agak, agak telat gitu anjir Nah ini tuh, pasti lagi last hit Kita cicil-cicil dan di sini kan gue pakai mastery rune tuh apa namanya Electrocute nah, harus pukul atau skill jumlahnya harus tiga kali biar nanti ngeprok Sat, besar juga kayak begitu aja besar di sini kalau misalnya untuk yang role mid ya pastinya harus kuat di Wave clear ya, harus bisa ngabisin wave clear cepet. Sial, salah pencet, gua sorry. Dan harus bisa farming under turret maupun enggak. Jadi di sini kayak push push push, oh, habis tuh Atau misalnya push push push terus sampai emang dapet turretnya, biarin aja dia ngegang gitu, cari duitnya dengan cara yang lain. Wuh, bisa lihat seperti itu On my <laughs> Dia ngapain sih anjing cuman mau farming padahal tadi emang, emang beda guys, emang beda yang ngerti main sama yang Anjas, <laughs> mabar Sorry banget sombong Balik dulu Padahal gua nge Gila enemy Aduh. Nah, kadang kita harus biarin biar ini tuh jangan dilasit, biar nanti scriptnya maju ke kita gitu, biar kita bisa cicil-cicil dia, dan kita aman dari game. Land management itu namanya guys ya mungkin kalian udah pada tau juga sih, sorry banget gue bukannya sok ngajarin Gue lagi menjelaskan apa yang terjadi Gitu Oke itu di sebelah sana ada listen Wah, gila mau datang ke gua Padahal gue lagi ada ulti Dia ngapain anjing Oh wake night Mati deh Waduh ada listen Wah, sial-sial! Jangan kita mati lagi tadi, satu lawan satu sama bang Bah, Saat gua kan <tose> <tose> Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Z nggak main lah. Nah, tadi tuh caranya ya, kalau misalnya lawan Z, kalau dulu ulti diulti sama si Z. Kalau lu pakai Orianna, lu langsung ulti diril sendiri, cuy. Abis selesai dia ulti itu, kayak muncul di dekat kita gitu kan langsung aja ulti. Aduh salah pencet. Yes, enemy Dan di sini tuh bedanya sama yang di PC di sini kebantu banget sih ngeskil -scale, nge scale. Jadi nggak terlalu manual banget orang ini ngapain? Jelas anjir wah dia beberapa udah gak jelas. Tuh diremehkan aja. Misalnya kalau kayak udah menang gini, walaupun gue ada ulti, walaupun gue nggak ada ulti, gue kebawa buat bantu damage, atau bantu ngepost aja nih abis ini tuh tuh kaisanya di bawah. Entar lagi mati, tenang aja. Udah. Easy peasy diatur buat kecil. ya Gitu guys ya. lo <laughs> harus main tuh ngelihat map anjing. Oh ya di sini juga ada mekanik yang namanya ward. Karena di sini ada fog of war ya. Jadi ibaratnya nggak semua peta tuh kelihatan semua gitu loh di sini. Harus diterangin baru kelihatan. Jadi di sini menentukan banget tuh ward. Bisa lu bikin bisa bikin lu menang bisa enggak dia. Oh, shit, Surrender sih hanya orang gue lagi menang juga gue. Musuh wah gila skornya sih pada. Cuman gue doang anjing yang 420, nah, ini minus kok nggak biasa aja. Terlalu gila ini. Gue lagi lag loh anjing. Wah lihat tuh lagi ngelek -lag merah. Semua emang setelah dari CBT ya, sekarang kan udah open beta. Emang kekurangannya masih satu sih, ngleknya itu sih. Sama pas lagi masuk tuh berantem aja, mau ma masuk login ke dalam. Saking banyaknya yang mau main. Terus salah tanya gue habis bantai-bantai dia -bantai dia ya, dapat item lebih lah. Waduh ada ginian lagi nah ini namanya referral nih ya. Objektif banget nih. Jadi sebelum ada Baron atau kayak Rosana atau nya gitu itu ada yang namanya referral kalau diambil tuh dia munculin spawn monster yang kayak gitu tuh buat ngepus ngepus. Nah itu tuh bisa hancurin turret dengan cepat. Cuman yang paling satu turret aja tapi nggak bantu banget. Jadi, gue langsung ditinggal sendiri. Lainnya bentaran doang hancuranin gara-gara referral. Ya uh. Ayolah teman-teman Yah mati kak Gila, gila Gue udah ping ya padahal Jangan lupa juga untuk memping uh, temen ya kalau lawan tuh udah mau ke lain lain atau lagi ngapain tuh harus dikasih tahu. Karena informasi di sini sangat dibutuhkan Cuman lu 2 yang paling tahu lane lu tuh informasinya apa Jadi lu harus kasih tau orang Ini masih nih? Wah siap! Ini baru ulti habis itu Oh SHIT Harus gua... Ah. Wah gua ga flash aja Bodoh harus gua flash Ini nih yang skill beli yang di kuning itu tuh Biar dia gak ngehit gua, ah anjing gua belum sakit-sakit banget sih zatnya nya sih Itu semua mati gua gara-gara tadi kena semua skillnya aja Padahal gua bisa hindar harusnya Ayo bisa yuk, abis ini bisa kok pake zonnya ya Biar dia tuh gak sembarangan ulti gua langsung kayak gitu anjing Uh gila, Ya, lagi aduh salah lagi gitu. aduh kena charm wah wah ah sial kena charm masih anjing anjing itu support baru ya guys ya kena ya eh wah benar-benar gila anjing. satu 3 1 4 ada master ini, letnya udah pasti menang masalahnya. Uh, sakit banget eznya gila ezreal nih. uh kena, mas nice banget, mas nice banget. Untuk ada yang bisa diandalkan aja selain gue, gila emang. Permainan tim. Apa ini? Tidak, ya, elak ke atas nah, Gak, gak, ke gue, gue ke bawah eh, Bisa yuk Bunuh yuk, anjing Ah, dapet kan gue Gue terlalu ngejar sih Itu sebenarnya gak boleh, cuman emang harus dibunuh Shutdown. Mumpung bisa ngebunuh 8, 7, 6 nah ini gunanya nih zone-nya bum oh AH SHIT! ada malfit, kalo ga ada malfit tuh udah outplay tuh anjing nice mastery, nice terus, aduh, wah wah, wala jelek, AH! gila sih, dia nge-hit dia nih nge in turret baru gila dan gua juga baru lihat nih objektif nih dia di sebelah antara angka 22 versus 22 itu ada naga, simbol naga ya itu dua biji tuh yang dapat tuh musuh aja kita loh masih kurang di objektifnya nih nggak dapetin hero nggak dapetin naga saling jungle nih anjing nice banget ayo masri bisa yuk kurang satu musuhnya let's go kita mau ngapain Ayo. Ayolah, bisalah. Ah, nice banget, slain. nice banget. Push mid-nya, push mid-nya. Nih cara ngeping untuk push mid engage, drag terus arahin ke turret. turret. Let's go. Oh, di kiri. In nice banget, tenang. Terus tuh. Uuudah oh, peturut lagi juga. Udah petit. Wow, nice. Ya okay, cabut dulu deh. Nah, gue harus push bawah ya dulu. Mundur, mundur, mundur teratur, mundur teratur. Nice banget. Mundur sampai bisa ngebunuh gitu juga sambil ngebunuh. Udah lumayan. Mundur, mundur, mundur. Ah sekarang kita yang digantian sekarang kita yang di pos anjing kelamaan nggak boleh lama-lama guys habis dapat objektif tuh harus pulang memang wah sekarang mereka baron sih On my way. Baron. From baron. gua sih mati sih kesana nggak usah deh bening gua montek goblok gitu kan jadi meme Lame. Oh baru mau ya Danger danger Lang gue enggak mau jadi enggak jadi banget Bottom turret is under attack Turret at Nice banget gue dibalikin lagi. <San> Wah, naris. Enemy Hahaha Ngapain dia mau ward ya Gak bisa bos Gak bisa gitu caranya bos Yang belakang dulu yang belakang dulu harus bantuin temen dulu guys tadi mati sih temen uh, ah sih aku nggak kena aduh dekat banget padahal anjing anjing salah kan balik dulu balik dulu item-item wah nice banget wah ah, gila nggak mati anjing Suara mcok kebap Apa ini? Mau ngapain ini? Mau ngapain ini? Mau ngapain ini? Wuuuh Ayo sini lu sini lu ke gua lu Ah dia nya kemana anjing Ya dia mati Wah sial. Aduh, gak kepencet soalnya. Ah! Gak pemasarnya, let's go! Mas, cari boom baronnya habis langsung, lu mau pakai baron apa kagak? Hah! Langsung hilang. Soalnya, kalau misalnya dia dapat baron, guys, dia tuh bisa kayak power push gitu loh ngebuff minion yang di lane buat jadi lebih gede dan lebih tebal, -lebih, lebih sakit buat ngepush turret gitu loh. Nah, itu tuh bahaya harus dimatiin duluan atau ya udah lu dev dev aja sampai ngepek ngepek satu orang satu orang lu bunuh kayak gitu. kebetulan tadi gua bawa orang gitu terus akhirnya mereka kayak gak bisa langsung ngepus. <laughs> nah, kita ganti ward dulu sama jan janti yang tadinya kuning tuh ya ganti ward jadi yang lens yang warna merah itu buat ngilangin ngilangin wart. Gua mau coba kayak masuk masuk ke hutan terus nanti jangan sampai ketahuan ulti bareng langsung. ayo ayo kayak gini nih ngecek nah ini nih siapa ini orang In nah udah ada selesai sekarat udah karat pasti kita dapat kita pasti dapat lagi. Dia pasti pulang anjing Nah, Karena kita gak harus ngekill guys Kita bikin sekarat aja Tapi udah ya, ya. cukup Wah Nice banget anjing Aduh kepencet kan anjing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 jago aja belum ya ini juga masih tier silver juga sih win one to promote oh anjah, game berikutnya gue nanti promosi ke silver 1 apakah gue bisa ke tier paling tinggi di waltriff itu challenger? <gülüyor> <gülüyor> gue bukan mvp nya sih, mvp nya tuh si ya damage dealt nya juga gue yang ketiga anjir tapi gue make play ibaratnya gue menangin lawan Z di lane lane nya, si Z nya juga SVP yang paling jago lah di antara tim musuh gitu kan oke okay, segitu dulu konten dari gue guys gue main wild Rift kali ini ya seru banget, jadi jangan lupa juga untuk download dan kita bisa main bareng Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe gue Wirman. keep rocking and headbanging ulti sorry cabut dulu x forever